Pertanyaannya adalah, bisa nggak lu jadiin gua jadi gay? Kalau dibilang untuk sesaat, mungkin bisa kali ya mas. Maksudnya sesaat. Kalau hanya untuk kepuasan. Mungkin lebih kepada kayak mas mau pengen something new gitu. Pengen mencoba sesuatu yang baru. Fantasi? Benar, benar. Tapi kalau aku bilang, karena aku juga gak pernah diajarin jadi gay kok. Banget yang salah kaprah kalau aku boleh bilang seperti itu. Teman-teman selalu bilang, "Ini pasti orang tuanya salah didik. Ini pasti bapaknya nggak pernah ngedidik anaknya untuk mencintai perempuan." Oke, oh. oh, orang tua nggak ada yang gua nggak tahu sekarang ya. Tapi kayaknya orang tua, kalau orang tua biasa nggak ada yang mau anaknya jadi asli. Iya, harusnya. iya, benar, benar, benar, benar, dan bagaimana cara bapak aku untuk ngajarin itu? Kalau memang anaknya dari aku bilang sih, aku lahir seperti ini ya, Mas ya. Ya, aku tuh bukan bukan uh, bukan karena dibuat-buat atau juga bukan karena trauma karena banyak Tapi juga kan teman-teman ya memang karena memang dari kecil udah menganggap aku berbeda sama teman-teman yang lain gitu pada saat di masa-masa puber teman-teman cowok aku tuh lebih suka ngeliatin cewek kalau aku lebih suka ngeliatin guru olahraga yang seksi gitu <laughs> jadi emang Emang mau gimana lagi gitu dan aku pikir aku bisa bikin mas untuk uh, berfantasi ke arah situ ya istilahnya ke seksualitas dari um, urusan ranjang gay tapi kalau mas deddy nanti suka atau nggak sukanya yaitu kita nggak tahu apakah mas deddy memang sudah pernah ada rasa itu dan ternyata ini loh selama ini yang aku cari cari kan banyak-banyak seperti itu bisa ya Bisa gitu? Aku rasa bisa mas Kenapa seperti itu? Karena kita punya banyak teman juga Di saat mereka sudah menikah Sudah punya anak Tapi mereka merasa kehilangan Maksudnya merasa sesuatu yang belum mereka Ane, dapatkan Ada yang Ya, ya, ya Ada yang hmm. gua, gua belum pernah ngerasain gitu Bener Pada Rasaan. saat mereka mencoba Ternyata Ternyata itu. itulah yang mereka inginkan selama ini Tapi gak pernah Gak pernah kesampaian Lalu Jadi, mereka menjadi kek kita ada beberapa teman yang setelah itu mereka bercerai dan akhirnya jadi ya mereka menikah sama pasangannya masing sama pasangannya masing-masing yang cewek nikah sama cowok lagi yang cowok nikah sama cowok dan mereka happy gitu jadi mereka itu patchwork family yang happy banget karena aku sendiri nggak tahu ya mas kalau aku selalu bilang gini sih ke teman-teman aku um, seksualitas itu liquid ya jadi, bisa bergerak ke mana pun, jadi bisa aja kan. Kalau bergeraknya memang ke arah sana, dan dia pengen juga ngerasain. Kalau gitu, bisa gue balik dong. Banyak orang yang menganggap seperti itu, tapi memang aku gak ada niat dan gak bisa sama sekali. Iya, iya, iya. Loh, mas, tadi kan ya. lo mengatakan, kalau gue di... mungkin untuk sesaat bisa ya, pada saat, uh, pada saat Mas menampil atau memberikan aku perempuan, katakanlah seperti itu. di sini telanjang dan aku akan berdiri, dan akan senang. Tapi untuk... Uh, Feel-nya iya Iya, mungkin sekali sekali itu aku bisa bisa. teman teman-teman cewek aku bilang Gil kalau kalau pegang pegang itu nggak cepet wow. ya, wow. Bisa aja mau gimana lagi gitu tapi kan aku belum tentu suka aku belum tentu nyaman di situ ya gak sih oke okay, oke okay, oke okay. so this, ini beda antara seksualitas dan uh, feeling dan kenyamanan ya yes. dua hal yang berbeda yeah. ya oke okay, oke okay. gimana tentang kalau misalnya nyari kerjaan atau mm -hmm. uh, um, jadi undang-undang di Jerman itu sangat kuat ya mas undang-undang dalam arti kata kita yang mencari pekerjaan tidak boleh mendapatkan pekerjaan itu karena seksualitas karena agama dan juga karena golongan bangsa tertentu. apa seperti itu tertentu oh. jadi memang benar-benar kita itu dituntut untuk menampilkan apa yang kita punya dalam pikiran kita untuk mendapatkan bidang itu um, ada beberapa kasus misalnya seperti aku kan bergerak di bidang anak-anak ya Aku kan guru, katakanlah, kalau dalam bahasa Indonesia disebutnya guru TK gitu, karena aku mengajari anak-anak yang orang tuanya um, punya masalah. Jadi, aku tuh kayak guru-guru pembimbing gitu ya, guru BK kalau di Indonesia. Guru BK tapi gay ya, tapi gay. <laughs> ya, ya, ya, ya. Dan uh, dan di Jerman itu nggak ada. Ya, gak ada emang, gak gak iya Gue tau, Gue ngomong ini satir barusan. Iya. Gitu. Karena karena kalau di sini kayaknya anda nggak mungkin tidak mungkin saya nggak mungkin aku bisa jadi guru di sini. Makanya banyak yang bilang kenapa nggak pulang ke Indonesia dan uh, bergerak di bidang sosial karena memang itu bidangku di Jerman. Hmm. Aku bilang emang, emang sorry muda. emang dinas sosial mau memperkerjakan emang aku. Mahal, aku. <guluh> Emang diterima <tuk> <tuk> gitu, ya, ya. seperti itu. Jadi kalau di Jerman sendiri mereka um, kalau ada kasus seperti ini ketika guru-guru misalnya di um, di apa di demo oleh orang tua yang tidak setuju mm -hmm. bahwa uh, si cowok ini karena misalnya memang sudah open sebagai gay dan guru ngajarin anaknya nggak bisa nggak eh, bisa. <tuk> <tuk> <tuk> Nah, itu bahkan pemerintah bilang, "Ya, silahkan cari sekolah, lain aja. pindah aja ke negara Karena dia, lain dia, ada hukum yang kuat yang mengatakan yes. bahwa tidak boleh tergantung dari golongan agama, e, ras, dan Bener. bahkan e, kehidupan seksual." Yes. Ya? Jadi, semua udah diatur undang-undang, dan kita bisa ngadu ini tuh kalau memang Jadi, gitu. kalian lebih nyaman hidup di Jerman, dong? Iya, <Lily> iya, iya, iya. Kalau aku jawab yes, karena kita berdua bisa jalan ganda dengan kan Bisa menunjukkan rasa kasih sayang kita tanpa kita harus takut kalau ada orang-orang yang bakalan uh, menghujat, apalagi melempari seperti itu Walaupun ada kasusnya mas, jadi ada, ada. karena kan Jerman ini negara yang sangat plural ya Uh, apalagi pada saat masa masa uh, itu teman-teman yang mengungsi dari negara-negara perang kan Jerman tuh mengambil banyak teman-teman kita yang dari negara perang kan dan mereka kan belum terbiasa dengan budaya Barat budaya so open mindednya Jerman jadi kadang-kadang agak risih sih kalau mereka ngeliatin kita misalnya di jalan padahal kan mereka seharusnya beradaptasi sama negara itu sendiri gitu oh pendatang pendatang boleh dibilang oh. seperti itu lebih cenderung ke pendatangnya sih yang lebih um, tertutup sama budaya Jerman, walaupun ada uh, nih, ada nih. Sorry, ada nih. Lu pernah ditimpukin gitu sampai sekarang? Enggak, Belum, belum. <laughs>